Sa nakwenta mantap kena kai poin 2 Karena pakai lawas oh kai ganas coy ya coy ganas coy Karena pakai lawas langsung poin 2 eh mantap mantap coy tetap sana poin ketiga baru gede lo poin ketiga baru gede bro wah sayapnya aja masih uh. tetap poin keempat oh. poin keempat seneng mantap senakai poin keempat jos Alhamdulillah, sanak poin yang kelima. ikan senakai. Masih ada pacaran situ, beh. Si bubunyi. Bunyi aja pacaran tuh senakai. Gagal baik dapat, ya. lima sana Habis guluknya nah Pak pengguluk gini hajar coba lagi senak lebaran dapat lagi lanjut senak jadi ini hasil pikat aku hari ini dapat 11 ekor